Hai hai hai Nafsu makan ular sanca burmaya rakus menyebabkan populasi mamalia dan burung Florida anjlok. Dengan sedikitnya, saingan alami untuk mengendalikan jumlah ular besar situasinya terlihat sangat mengenaskan Ya, tetapi dari pengamatan baru dari para ahli menunjukkan bahwa kucing hutan atau kucing liar asli Florida mungkin bisa membantu Sebuah tim ahli ekologi mengumpulkan bukti Baru-baru ini terlihat seekor kucing hutan yang melahap telur ular piton raksasa di cagar alam Big Cypress National Preserve di Florida. Dan sebelumnya juga ada laporan sebuah temuan di jurnal ekologi and evolution. Sulit untuk mengatakan apakah kucing individu ini lebih suka berpetualang daripada kucing hutan pada umumnya. Tetapi ini menunjukkan satu kemungkinan. Cara perkembang ular sanca dapat dibatasi oleh hewan yang lain yang memakan anak mereka yang belum menetas. Peristiwa tersebut ditangkap oleh kamera yang dipasang oleh tim yang dipimpin oleh Andrea Corillo, ahli ekologi di Survei Geologis Amerika Serikat, di dekat sarang ular sanca burma betina besar. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Awalnya kamera tersebut dipasang untuk sebuah tujuan yaitu lebih memahami biologi reproduksi ular besar ini Namun beberapa jam setelah pemasangan, ular itu merayap pergi dan kamera memotret seekor kucing hutan yang datang dan memakan telur ular sanca tersebut Namun siapa sangka, ternyata kucing itu sangat menyukai rasa dari telur ular sanca tersebut Bahkan ia sampai kembali tiga kali malam itu Keesokan paginya kucing hutan kembali menyimpan telur yang belum dimakan di tanah untuk dikonsumsi di kemudian hari Malam itu kucing hutan kembali lagi tetapi kali ini ular piton itu kembali ke sarangnya dengan berat sekitar 20 pon, kucing itu jelas menyadari bahwa ular sanca raksasa itu merupakan ancaman serius bagi dirinya. Ketika ia berjalan di sekitar sarang ular itu pada jarak yang aman selama beberapa menit sebelum pergi. Pada malam berikutnya, kamera mengambil foto kedua predator tersebut secara berhadapan. Rupanya kucing hutan itu sedang mengganggu ular sanca untuk memicu serangan. Namun sayangnya hasil dari duel antara kucing hutan dan ular besar itu berakhir tidak jelas Tetapi ketika para peneliti tiba malam itu untuk mengambil kamera Mereka menemukan ular itu duduk di sarang yang rusak parah Saat para peneliti mengeluarkan ular itu Mereka menemukan ada sekitar 42 telur telah dimaksa dan 22 telur rusak Meskipun Mungkin saja interaksi ini hanyalah insiden yang terisolasi, tetapi telur reptil sudah menjadi bagian dari diet kucing hutan Florida. Kucing hutan diketahui memakan telur penyu, dan ini mungkin mirip dengan telur sanca. Tentu saja, perbedaan besar antara sarang ular sanca dan sarang penyu adalah cara mereka menjaga sarangnya. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?